Selamat Halo. Malam. malam semuanya. Malam-malam. Ketemu lagi kita di ngobrolin web malam hari ini masih bersama saya Riza dan dua teman saya Ivan dan Eka. Eka. Uh -huh. <laughs> uh, acara ini masih apa ya? Kita ngobrol-ngobrol santai aja seputar web. Walaupun kita punya agenda, tapi kalau teman-teman punya apa topik-topik yang menarik uh, bisa juga langsung di komentar aja. Nanti kita uh, diskusikan bareng-bareng. Oke, okay, uh, kenalan dulu. Uh, saya Riza, co-foundernya Hacktivate. Lanjut, Eka. Uh, saya Eka, web developer di NGO yang namanya Atma Connect. Lanjut. Saya Ivan, uh, web engineer, senior web engineer di agensi namanya Human Made. Dan Human. kita semua ini adalah Google Developer Expert, Google di, developer bidang, Expert. di bidang web. Di, di bidang web, ya. Kita Makanya ngobrolin, web Makanya ngomongin web. Iya. Karena kita butuh update ya untuk materi-materi oh, iya. yang diisi di berbagai acara, kita butuh asupan ini ya, asupan topik-topik uh, menarik. Karena jadi acara ini sebenarnya kita topik. Jadi acara ini sebenarnya kita saling berbagi di antara kita iya. untuk belajar masing-masing. Betul. Untuk update masing-masing. Jadi, jadi kenapa kalau teman-teman aja? juga boleh <laughs> iya. Hubungan siap pertama lah teman-teman lebih tahu ya kita belajar dari teman-teman <laughs> di komentar mungkin ada yang nanya yeah. atau mungkin ada yang punya pendapat yes uh, karena web itu cakupannya luas sekali kan dan kalau kita ngikutin hmm. update itu nggak enggak bakal bisa benar-benar dapat semuanya gitu kan Makanya dan cepat kita... banget kayaknya kita kredit, ada berita hmm. baru atau framework baru atau library atau... baru dan lain-lain yes. Oke okay. Jadi Kedik mata malam gitu ini... udah udah ada javascript framework baru ya yang <laughs> <Tiap> berapa detik <laughs> gitu Nah ya. ini <laughs> Oke okay. uh, Jadi malam ini kita akan uh, ngobrolin tentang apa Mulai dari Ivan dulu kali ya Kali ini ya Baiklah Oke okay. Saya sharing dulu nih Kalau saya kan Fokusnya di web performance hmm. uh, Jadi memang sering menggali Apa sih yang bisa kita bikin lebih cepat lagi di soal web Minggu lalu saya bahas mengenai apa tuh namanya pakai tools performance insight supaya kita bisa improve uh, core vital yaitu yes. largest content full paint, kumulatif layout shift, sama first input delay ya. Terus minggu ini saya mau lanjut selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempercepat performance gitu ya? Um, jadi kayak coba share screen. Uh, Kalau teman-teman punya didit. web yang mau di audit boleh ya? Oh kali ini bukan <laughs> di audit, jadi saya cuma bukan share ya. informasi. <laughs> oh, Kalau okay. minggu lalu kan kita itu ya. Uh, Langsung demo okay. audit uh, web ya? Iya, yeah. oke. Okay. Coba dimasukin ke stream. Oke, okay, yeah. okay. so kali ini saya mau share sedikit mengenai uh, quick link. Uh, apa tuh quick link? Gitu ya? Uh, ini sebenarnya gaweannya uh, kayak teman-teman di Google ya, Adi Osmani dan segala macamnya. Jadi mereka bikin library yang super kecil. Bagaimana bisa memanfaatkan prefetch? Jadi ada prefetch API ya. Jadi web itu kan bisa uh, prefetch, preload ya. Nah, apa sih prefetch itu? dia. Um, jadi prefetch itu Bagaimana si browser bisa melakukan uh, request konten uh, saat kita berada di page uh, page tertentu. Jadi kalau kita load halaman homepage kita misalnya, terus kita prefetch, artinya memberi sinyal kepada si browser uh, kita butuh assets ini loh, atau kita bisa bilang kita butuh uh, halaman ini loh selanjutnya, tolong di prefetch. Jadi begitu Uh, si user kita lagi membaca halaman yang sekarang browser sudah mengambil halaman yang selanjutnya contohnya mungkin teman-teman kalau di homepage bisa kayak kita punya ada CTA button yang besar di halaman utama yang 80% itu si user akan klik itu, jadi kalau kita private halaman yang dituju sebelum si user melakukan action terhadap uh, UI Link itu artinya mempercepat page load kan karena sudah di load sebelumnya, gitu. Nah, um, prefetch sudah lama sebenarnya ada di web, jadi semua web sudah mendukung prefetch, eh, semua browser maksudnya. Nah, apa sih quick link itu? Quick link ini cuma library kecil yang merubah semua HTML, sorry, semua href, href itu di prefetch otomatis di saat uh, browser sudah tidak sibuk. Nah, bingung kan apa saya bilang kan? Jadi ketika page load ya, kalau misalnya kita lihat sebuah halaman ini, ketika page load yang minggu lalu ingat gak kita mendemukan performance insight? Jadi saya coba pakai regular 4G. Ini ini artinya page load ya? Saat page load, apa yang terjadi? Uh, browser request, terus kemudian uh, request halamannya, HTML-nya, terus kemudian request aset-asetnya, terus request image-nya, style-nya, fonts nya dan segala macam. Baru kemudian uh, melakukan render terhadap halaman ini. Kita lihat yang di bawah ini ya. Uh, saya gedein dulu deh. Tidak oh, usah lihat yang itu dulu, lihat yang ini dulu. Lihat ya Browser request Terus kemudian HTML nya muncul Terus kemudian Image nya muncul Itu artinya proses rendering Dan di saat proses rendering Tentunya si Browser itu kan pakai CPU Main thread Namanya thread ya Jadi ada thread nya Main thread nya itu sibuk Nah artinya Jangan sampai kita mengganggu Uh, proses main thread itu melakukan dengan rendering dan kita lakukan prefetch jangan sampai seperti itu juga jadi quick link ini membantu untuk melakukan prefetch ke halaman yang lain yang ada href-nya ya artinya url-nya link nya dan di prefetch di background saat browser tidak sibuk apa sih tanda browser tidak sibuk itu ada api namanya request idle callback Ya, request idle callback API. Um, API ini memberi sinyal ya kayak sebuah event kayak resize observer API kayak uh, apa lagi API <laughs> yang kemarin yang, yang minggu lalu si uh, Mbak Eka share itu adalah sanitizer API request ya. idle callback itu events ya events yang akan dipanggil saat uh, si CPU sudah idle pertama kali idle maka CPU akan memanggil idle callback hanya itu yang dilakukan CPU eh, uh, uh, API ini uh, supportnya saat ini su, di Chrome pastikan itu dari timnya Chrome terus kemudian uh, Safari belum, ya, masih behind flag Firefox sudah support uh, jadi Chrome based com Chrome Break, eh, sorry, Chrome based browser semua sudah support. Uh, hanya tinggal Safari yang behind flag. Jadi teman-teman sudah bisa memakai ini. Dan untuk si Quick Link sudah include uh, polyfill. Ya, jadi kalau nggak ada akan ada polyfillnya. Nah, apa sih kita lihat deh, gimana cara kerjanya? Saya ada dua demo. Uh, yang pertama saya hapus dulu case-nya biar biar Ah, eh, uh, okay. yang kiri dan yang kanan. Jadi mini ecom sama mini ecom quick link. Saya refresh ya. Untuk uh, reload pertamanya enggak ada bedanya. Hmm. Tapi kita lihat kecepatannya. Kalau saya klik ini sekali, ada waktu tunggu ya. Yeah. Dan kalau saya klik ini, Cepat ya. Kalau saya balik saya klik yang lain. Cepat banget ya. Si. Okay. Kalau yang ini saya balik, saya klik yang lain, nunggu. Oke. Okay? Dan percaya sih uh, percaya sama saya kalau ini yang satu bukan SP ya? bukan single page application. Sama code-nya sama dan dia hanya melakukan prefetch. Kita bisa lihat prefetch itu di di tab other, sorry. Uh, di network, other. Jadi kalau saya refresh halaman ini, begitu sudah selesai, maka dia melakukan prefetch ke semua link yang ada di sini. Product details. Sedangkan halaman ini, dia tidak lakukan prefetch terhadap uh, apapun. Jadi, uh, library ini bisa membantu uh, page speed kita untuk halaman selanjutnya ya jadi kita klik udah langsung ngelot gitu jadi canggih ya nah berasa SPA ya berasa SPA nah nanti saya share lagi gimana caranya supaya kelihatan lebih SPA tapi saya lanjut dulu soal quick link ini um, untuk konfigurasinya tentunya nggak uh, semena-mena begitu install langsung jadi Ya, meskipun bisa, <gifat> uh, tapi saya tidak menyarankannya karena jangan sampai semua link. Kita perlu membatasi, hanya uh, domain kita saja. Contohnya kita nggak perlu private external URL, external domain. Atau kita hanya perlu private yang halaman di dalam body container kita tertentu saja. Uh, terus kita harus limit juga, jangan sampai kalau misalnya kita buka sebuah halaman news portal yang satu... Satu halaman itu aja sudah ada 100 100 internal linking tentu kita nggak mau 100nya kita kita karena jadinya nanti kita ngedit dos server kita sendiri ya jangan sampai seperti itu juga uh, tentu kita perlu throttle. ya jangan sampai kebanyakan ini ini perlu uh, apa namanya perlu uh, konfigurasi dan konfigurasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing web teman-teman. Oh, satu lagi. Dan uh, kalau saya misalnya pakai uh, apa namanya? tampilan mobile dia menggunakan uh, intersection observer juga ya. Jadi kalau misalnya hanya above the fold-nya ada 4 link, dia hanya nge-load 4 aja. Jadi semakin saya scroll, baru dia nge yang lain. Jadi dia pakai Intersection Observer. Uh, kalau teman-teman pengen tahu apa itu Intersection Observer, uh, bisa baca nanti Intersection Observer API. Artinya uh, hanya hanya uh, Intersection Observer uh, API ini adalah API yang membuat elemen tertentu jika intersect dengan uh, Muncul di dalam viewport. Seperti itulah. Jadi kalau kita bisa setting. Uh, Elemen. href ini. Elemen URL link ini. Muncul di dalam viewport. Baru dia dilakukan. Uh, callback tertentu. Jadi bisa menggunakan yang namanya. Intersection Observer API. Um, dan dia bisa. Uh, karena dia cuma library kecil. Mau pakai di. React mau pakai di HTML biasa terserah. Um, cara kerjanya seperti ini: visit page saat idle time dan saat user scroll dan uh, intersect dengan viewport, hanya saat itu dia melakukan prefetch dan kalau user klik uh, link tersebut maka kecepatannya jadi lebih cepat karena karena aset yang dibutuhkan untuk halaman tersebut. Seperti HTML dan segala macam, sudah di preload, eh, sorry, sorry, di prefetch di background oleh browser. Untuk dukungannya, sudah berbagai macam, ya. Uh, bahkan, sudah ada dukungan langsung uh, WordPress pluginnya, tinggal plug and play, sorry, plug, setting and play, uh, tinggal dipakai. Dan untuk React, Angular, dan Vue, sudah ada supportnya juga. Um, seperti yang saya janjikan supaya terlihat lagi seperti um, seperti SPA itu bisa menggunakan yang namanya uh, Transition API. Pernah tahu Transition API? Ya, ini masih uh, behind flag. Jadi masih, masih flag belum, sayangnya ya. <laughs> iya masih behind flag. Tetapi kalau itu kita gabung prefetch dan Transition API maka. Kita bisa niscaya suatu saat kalau ini sudah rilis, akan kelihatan seperti SPA beneran. Uh, saya bisa contohin bagaimana saya reload. Kalau ini masih SPA ya, jadi uh, belum menggunakan Prefetch segala macam. Tetapi bisa seperti ini uh, Transition API-nya. Jadi kalau ini kita gabung ya, antara Prefetch dan Transition API, maka halaman yang sudah kita download di background bisa kita munculin secara transisi dengan menggunakan Transition API. Uh, silahkan nanti baca. Uh, namun ini masih behind flag. Hanya ada di Chrome dan perlu diaktifkan secara manual. Jadi saya perlu enable manual. Uh, itu saja paling nanti saya. Jadi, prefetch. Uh, bisa segera digunakan jika kalian ingin mencoba di web page kalian untuk meningkatkan halaman uh, kecepatan loading. Halaman selanjutnya ini mirip-mirip eh. sama ini ya, apa waktu dulu tempat ada tuh? sapper uh, supper uh, application frameworknya Svelte, uh -huh. juga melakukan preload. Jadi, uh, bedanya adalah ketika uh, linknya kita hover, itu dia cover pre baru uh, prefetch, eh yeah. yeah, preload. Pre Kelihatannya In -in. emang meta framework apapun built-in routernya pakai gitu ya? strategi yang ini ya, kayak di Next.js juga kan ada Next Link tuh, apa yeah, e, pakai link bisa. komponennya Next. Nah dia kayak gitu, nah mungkin si Quick Link ini memungkinkan. Uh, ya kan nggak semua orang pakai uh, Super atau World atau yeah. Next JS yeah. jadi apa yeah. mau yang pakai WordPress atau Drupal atau apa create React app biasa pokoknya kalau uh, di luar meta mau framework HTML, itu HTMl biasa pun pake, bisa gitu uh, ya bisa pake, bisa dapetin behavior yang kayak gini tanpa harus pakai kayak Remix ya. dan, mm -hmm. dan mm -hmm. framework agnostik ya. jadi uh, ya kira-kira seperti itu cuman kalau hover Enggak enaknya di mobile kan nggak bisa hover I, iya juga ya bener juga ya <laughs> kayaknya itu uh, emang responsif deh kalau yang punyanya Next.js sama swift kit ya kalau di mobile uh, sama kayak gitu kalau masuk viewport di private hmm. hmm. ya yep. betul betul betul konsepnya mirip mirip ya konsepnya Tuh. mirip Ini... Lebih apa uh, udah? Tapi ini stand browser, alone, ini ya. stand alone, ya. ini stand alone stand kecil dan single purpose ya. Maksudnya enggak betul, enggak uh, nempel sama framework apapun. Oke, okay. ini ada apa? Load ke apa ke uh, scriptnya? Berarti ini bukan, uh, bukan menjadi API-nya si Chrome atau browser kan ya? Dia tetap terparti jatuhnya ya. pak ulang pertanyaannya ini gimana uh, ini kan ada load quicklink.umd.js kan berarti ini yeah. bukan nggak uh, akan disupport oleh browser kan maksudnya browser dalam artian API browser uh, dia hanya mengenable API browser yang ada jadi API yang dipakai di sini ada dua okay. intersection observer eh tiga, uh -huh. intersection observer uh -huh. terus kemudian request, request idle, idle callback, callback yeah. dan prefetch API Oh, private API-nya itu bawaan dari browser. Bawaan Tapi browser. melakukan enable itu kita butuh import, kan? Uh, Ini kayak wrapper aja berarti ya? Kayak memudahkan aja. Wrapper aja. Aja. aja. Iya, betul-betul. Okay. Hanya kayak listen, terus nanti dia akan jalanin eventnya sesuai dengan mendeteksi HTML-nya itu aja. Sesuai dengan di intersection of Kalau dia ngedeteksi di intersection, ada a ref, bakal dia... Ambil harifnya dia prefetch. Semudah itu dia cara kerjanya. Ya, ya. Oke. Okay. Seperti itu. Um, ya yep. yep. Ada lagi yang mau ditambahkan? oh Itu dan? aja selesai. Okay. Sudah, cukup. <laughs> Nggak usah banyak-banyak dulu. Ya, Farid nih ada yang nanya. Sedang bahas apa? Tadi bahas prefetch API ya. Jadi ya. gimana caranya kita bisa menyulap aplikasi web kita yang multi page application menjadi seperti single page application seperti ya seperti dia bisa mempercepat oke okay. berikutnya Eka silakan nah ini mirip-mirip nih performance okay. juga ngambil areanya Ivan <laughs> <Fun>. ya <laughs> jadi ini ada artikel bagus ini menarik dan ini bikinannya Googleer juga Ed Osmane dan apa Illustratorin Lydia heli kalau nggak salah. Uh, ini uh, patterns .dev Ini uh, website yang membahas uh, pendekatan atau pattern-pattern yang ada di arsitektur front and web. Nah, salah satunya yang sering mungkin belakangan ini kita sering banget denger nih. Ini namanya islands architecture. Ini artikelnya panjang ya, lumayan. <laughs> entar uh, kalau teman-teman penasaran mau baca sendiri aja, cuma intinya uh, Islands Architecture ini adalah suatu filosofi atau pendekatan, uh, approach baru dalam menyusun arsitektur uh, front-end web. Jadi ini yang di layarnya ada encourage small focus chunks of interactivity within server-rendered web pages. Nah, maksudnya itu apa? Nah, kita bayangin deh, ini pakai analoginya kan kepulauan. Nah, kebetulan negara kita negara kepulauan juga kan. Jadi kita terbiasa nih lihat di peta nih, peta Indonesia lah. ada laut kan ya, ada Samudra Hindia, terus ada pulau pulaunya Nah, dengan analogi ini kalau apa diterapkan di aplikasi web front end, seluruh wilayah Indonesia dalam hal ini maksudnya seluruh wilayah geografis itu baik laut maupun darat itu aplikasi web kita. Nah, yang diibaratkan dengan pulau itu adalah bagian-bagian eh, tertentu yang membutuhkan interaktivitas eh, JavaScript. Jadi eh, diibaratkan eh, yang bagian laut-lautnya itu yang statik eh, sementara ada pulau-pulau komponen user interface yang membutuhkan javascript. Nah, kalau kita bayangkan pulau nih kan, pulau ada yang besar, ada yang kecil, terus mungkin masing-masing pulau ada iklimnya sendiri, ada kondisinya sendiri. Nah, itu di diibaratkan uh, dengan komponen user interface. Nah, terus kenapa bisa sampai ada apa? eh uh, Sampai bisa ada teknik atau pendekatan seperti ini, kita lihat tuh, ada poin satu dan poin dua. Nah, dengan island architecture ini bisa menyeimbangkan dua perspektif, yaitu pertama ada CSR, client-side render dan kedua ada SSR. Nah, dua approach ini sebetulnya punya keuntungan masing-masing. Jadi kalau CSR itu contohnya yang dulu banget ya, yang paling pertama muncul maksudnya misalnya kita pakai create-react-up atau semacamnya kan kita cuma punya shell HTML, tuh file index HTML-nya biasanya sangat sederhana, cuma head body dalamnya satu div kosong yang e, lalu nanti dihydrate Kita harus ngeload e, sebuah file JavaScript entry point. Nah, semuanya seisi halaman web kita itu seluruhnya dirender oleh JavaScript ke dalam div kosong itu. Nah, itu tuh kan pasti punya beberapa kekurangan ya. Pertama, pasti file javascript yang didownload ukurannya sangat besar karena semua semua kodenya itu untuk merender seisi halaman web itu ada di situ. Nah, yang kedua juga kan eh, seperti tadi udah dibahas kan eh, browser tuh punya satu main thread kalau harus ngerender DOM elemen dari awal semua nih dari tadi halaman kosong, satu div kosong doang sampai banyak, sampai ada isinya semua itu kan browser kerjanya jadi sangat banyak, itu main thread-nya juga harus bekerja keras dalam waktu lama, itu kurang bagus untuk performance. Nah, terus yang kedua nih, uh, tadi di, uh, apa, sebaliknya, setelah orang sadar kekurangan client-side rendering, ada approach lain yang namanya SSR, server-side rendering, jadi semua uh, DOM elemennya, HTML-nya dirender oleh server tapi ada masalah lagi nih kan e, dari server dikirim ke klien, Nah, terus ada bagian-bagian yang perlu e, dihydrate karena butuh interaktivitas atau mungkin ada konten yang harus berubah secara real time. Nah, e, sering nih yang terjadi adalah jadi harus kerja dua kali. Pertama apa? E, dirender oleh e, server, server render. Lalu tetap aja misalnya kita pakai yang paling sering misalnya NextJS atau Remix kan tetap harus eh, apa merender ulang kalau Next.js biasanya dia manggil JSON berisi isi halaman tersebut eh, lalu dihydrate ulang dan komponennya di replace dengan apa hasil kalkulasi React Runtime nah kadang itu juga eh, menghasilkan atau menyebabkan masalah performance nah, sementara kalau kita lihat nih isi suatu aplikasi seperti yang di layar itu itu kan karakternya macam-macam ya ada header, ada static menu, ada image carousel, product detail, dan lain-lain. Sebetulnya kalau kita lihat tidak semua eh, komponen UI itu perlu eh, dihydrate dengan JavaScript. Nah, dengan island architecture ini eh, kita memiliki kontrol yang lebih, kita bisa lebih fine tune atau customize. Pertama, eh, Bagian-bagian mana saja atau ibaratnya pulau mana saja yang ingin kita hydrate dengan JavaScript itu pertama. Lalu kedua tingkat prioritas kayak misalnya konten uh, yang above the fold pasti harus segera kita hydrate kan karena itu sudah uh, tampak muncul uh, udah dilihat oleh user. Ini mirip sama yang di masih berhubungan API-nya masih berhubungan dengan yang dibahas Ivan tadi misalnya kalau konten yang below the fold kita bisa loadingnya belakangan aja nunggu uh, callback dari apa tadi request idle callback muncul kita bisa uh, fine tune sesuai kebutuhan aplikasi kita uh, intinya dari island architecture itu seperti itu uh, lalu sebetulnya uh, island architecture sendiri itu kan tadi semacam filosofi atau pendekatan saja tapi dia bukan belum masuk ke implementation detail. Nah, detail implementasi atau penerapannya seperti apa sih? Itu uh, kayak dikembalikan ke masing-masing framework. Jadi, uh, kalau yang paling kasus paling ekstrim, misalnya kita pengen uh, manually handroll semua, semua kita, misalnya kita pasang aja, uh, kita bikin web komponen, nih, kita bikin modul-modul, Terus kita pasang eh, apa intersection observer, terus kita juga pas eh, observe request idle callback, terus kita menghydrate seluruh komponen kita secara manual berdasarkan behavior yang kita inginkan. Itu ya bisa, cuma mungkin sebagian deve besar developer nggak punya waktu dan tenaga sebanyak itu. Jadi pada umumnya sih orang menggunakan implementasi dalam bentuk framework yang sudah ada. Nah, beberapa contoh uh, framework yang menerapkan prinsip atau filosofi uh, island architecture itu ya uh, di contohnya ada Marco, terus yang paling baru nih dan mungkin teman-teman uh, sering dengar belakangan ini itu ada Astro, lalu ada juga yang bikin integrasi. Jadi kalau Eleventy sendiri kan pure static, tapi ini ada yang bikin uh, integrasi Eleventy dan pre untuk memperoleh behavior yang si island architecture seperti tadi. Nah, kira-kira gitu. Kalau di artikel itu ada contohnya, contoh eh, penerapan atau implementasi yang sederhana di Astro. Nah, itu sih eh, sekedar contoh aja. Jadi misalnya kalau kita punya artikel atau blog post, artikelnya itu kan sendiri bisa dirender eh, dari server-side ya, dirender sebagai konten statik HTML biasa aja, jadi yang dikirim dari server di awal mulai dari zero JavaScript ya, karena apa isi artikelnya kan markup seperti itu tapi contohnya di artikel itu ada komponen atau pulau kecil yang butuh interaktivitas JavaScript yaitu dalam bentuk uh, kita bisa like atau dislike jadi yaudah kita uh, ngeload JavaScriptnya itu setelah dia muncul atau setelah uh, apa browser main thread sudah tidak sibuk. Jadi kita, uh, intinya sih kita bisa dapetin the best of both worlds. Kita bisa dapet halaman yang SEO friendly, performannya bagus, dan lain-lain dengan konten HTML statik. tapi kita juga bisa dapetin interaktivitas uh, yang menggunakan JavaScript client-side. Hmm. Nah, terus. Apa yang terjadi ketika kita loading seperti ini uh, si javascriptnya nya katakanlah agak lambat itu dia akan uh, kayak loading spinner dulu ya berarti ya nah itu kita bisa uh, apa kita bisa customize ya biasanya kan kita pakai placeholder ya spinner atau malah kosong sama sekali kosong ya cuma kalau gitu ya. kalau above default itu enggak recommended ya karena kan nanti uh, jadi cls-nya apa begitu dia loading kan jadi dorong yang lain tuh geser ke bawah semua jadi kalau above default kita harus pastiin pakai placeholder yang ukuran atau dimensinya sama kayak kontennya. Hmm, Tapi kalau di bawah sih ya. Bebas geser gitu ya? Ah, geser, oh, tar, ya, CLS, kemari. kayak kemarin. <laughs> Apa CLS? Kepanjangannya? Content. Cumulatif. Cumulatif. kumulatif layout shift. Layout shift, nah. shift. CLS, oke. Okay. Pro dan cons. Performance udah pasti. Oh iya. Kan? Yeah. Pro jelas, performance ya. Jadi sebenarnya sih kalau yang aku lihat nih, pro-nya ya standar lah, maksudnya sesuai ekspektasi kita. Kan sebenarnya kita udah punya CSR, punya SSR. Nah, hmm. eh, ke, kita kayak memadukan keunggulan dari dua approach tersebut. Eh, jadi benefitnya ya apa? Tetap bisa interaktif, tapi cepat dan kita bisa okay. eh, memprioritaskan konten yang kita butuhkan. Nah, cuma uh, pastinya ada kekurangannya. Cuma yang aku lihat sih ini kekurangannya lebih ke human faktornya ya, apa? Uh, faktor penggunaan. Jadi kayak misalnya apa? Uh, kalau kita mau pakai ya yang tadi itu, kita harus ini kan karena customize banget ya yang bisa mengontrol apa? Uh, yang bisa mengontrol mana yang harus dihydrate duluan, mana yang harus perlu dihydrate atau enggak. Itu kan sangat subjektif tergantung aplikasi kita. Jadi ya kita harus pakai framework atau itu tadi kita handroll semua sendiri dari awal. Hmm. Lalu apa sih, mungkin karena relatif baru ya, jadi belum terlalu banyak, Nih konon belum terlalu banyak diskusi tentang pendekatan ini. Terus kalau poin keempat sih ya, itu gimana kita lihat, apa? gimana kita memahami produk kita kan, misalnya nih kalau aplikasi kita, semuanya literally semuanya butuh client side javascript misalnya uh, kita punya web based game kita punya game atau aplikasi map atau Fikma. aplikasi apa eh pakai pakai canvas ya yeah, Figma, pokoknya <laughs> kalau emang dominan javascript ya ini bukan solusi yang tepat buat aplikasi kita jadi itu lebih ke human factor ya apa usage uh, usage factor hmm, oke okay. Alaman memang rehydration itu adalah proses paling mahal untuk oh, mungkin bisa dijelaskan aplikasi itu apa sih? Uh, oh, iya, hydration. Iya. Nah. Oke, okay. silakan <laughs> Eka. Ah. Ya, kita punya komponen kita punya markup HTML eh, yang kalau kalau berupa HTML pastinya masih statik kan ya. Nah, hydrate itu ibaratnya disiram atau digelontor oleh JavaScript client side yang ada event listenernya mungkin atau mungkin ada fungsionalitas misalnya e, nge-fetch konten ya kayak misalnya like button, biasanya like button itu kan seringnya nampilin jumlah like yang sudah ada atau mungkin ada avatar atau foto orang user sebelumnya yang sudah like Nah, itu e, kalau pas awal kan mungkin hanya berupa button biasa dari apa yang dikirim oleh server nah, setelah dihydrate setelah diglontor dengan javascript atau setelah apa eh, javascript dari konten itu eh, dari komponen itu eh, berjalan itu eh, dia akan mereplace atau memodifikasi dom yang sudah ada yang tadi dikirim yang sebelumnya hmm. dikirim dari server. Oke. Okay. Jadi kayak dilanjutin ya kerjaannya dilanjutin ya. Iya di diberi interaktivitas. Hmm. Oh oke. Okay. Jadi dikasih apa layer tambahan untuk interaktivitasnya ya? Iya client side JavaScript. Oke. Okay. Kalau link yang kedua ini apa nih? Awesome. Nah, island. link yang kedua itu masih berhubungan sama yang tadi. Itu kan tadi e, artikelnya masih di level apa ya semi teori ya penjelasan island itu apa, blablabla. Nah, cuma kalau kita pengen lihat penerapannya, itu ada beberapa contoh dari berupa framework, terus ada yang sebenarnya bukan framework, tapi misalnya berbasis react tuh, fresh tuh bikinannya apa? Deno, itu integrate sama Deno. Jadi ini lebih ke contoh bahwa si island architecture ini sekedar filosofi, penerapannya nggak nggak terpaku pada salah satu language atau library atau framework apapun. Jadi, maksudnya bukan perkara React atau Svelte atau apapun, tapi lebih ke eh, cara menyusun suatu aplikasi, lebih ke arsitektur. Itu ada ada yang berupa full meta framework, ada yang berupa eh, apa library tambahan. oke Bisa dipakai bersama React, solid, dan lain-lain. Yeah. Ada spell juga, kalau mau pakai di bisa gampangnya pakai elder JS gitu ya. Kalau nggak mau manual gitu ya, yeah. Yeah. Mm -mm. enak loh pakai elder JS. Oh, <laughs> malah promosi ya. framework <laughs> pernah pernah, <Sudah> pernah ya. <laughs> Pern. <laughs> Oke okay. mantap mantap. Nah berhubungan sama masih berhubungan sama nah, nyam, pembahasan ya. tentang Eka, nyambung nih, saya bahas tentang Astro Yay, ya, lanjut. Ya. Jaya. Astro baru, baru ini kan, baru apa? Baru launching versi satu. Baru 1.0. Jadi sebenarnya awalnya Astro ini kalau uh, gue lihat adalah dia seperti server side apa? Static side generator SSG kan awalnya. Tapi ternyata lebih dari itu ya, ternyata ya. Jadi kurang lebih hampir sama. Jadi si Astro ini menggunakan konsep si Island, walaupun ya dia sudah menggunakan kata-kata Island di sini ya. Jadi kan kalau menurut uh, Eka tadi dan menurut si Astro ini website kita itu atau aplikasi web kita itu tidak uh, 100% dinamis kecuali ya tadi game atau Figma atau apa ada hal-hal yang tetap statik kan contohnya ini apa uh, menu ya menu jarang sekali uh, apa uh, dinamis kan pasti uh, bisa dibikin statis lah walaupun ada akan ada kemungkinan perubahan kan tapi jarang sekali gitu dan hal-hal seperti ini ya mungkin masih ada hubungannya juga dengan uh, PWA apa App Shell gitu ya App Shell itu kan uh, udah statik kan yang dinamis itu yang di dalamnya kan jadi mungkin perkembangan dari sana dan si Astro ini uh, ingin menerapkan konsep Island tadi ke uh, frameworknya salah satunya yang dijual adalah ketika di load pertama kali by default itu JavaScriptnya zero atau kosong karena seperti yang udah kita tahu sama-sama kalau di web itu uh, ada apa? Ada beberapa aset yang paling besar dan bikin apa, bikin loadingnya lama, Render yang blocking. pertama adalah image, ya, yang pertama image kedua itu uh, font mungkin ya font, yang ketiga itu javascript gitu, jadi belum-belum uh, baru landing page tiba-tiba udah ada javascript yang segedegaban gitu kan, padahal sebenarnya Uh, yang butuh interaksi sebenarnya mungkin di halaman lain gitu, di halaman uh, kontek kah atau di halaman uh, yang ada formnya, ada buttonnya dan lain-lain. Pada saat landing page sebenarnya belum perlu di load javascript. Jadi javascriptnya bukan benar-benar kita buat aplikasi web tanpa javascript enggak gitu, tapi lebih ke di awal javascriptnya nol dulu, enggak ada dulu. Ketika butuh interaksi, ketika kita udah sampai ke scroll ke sini, nah itu dia baru load gitu. Ya seperti preload tadi ya kurang lebih ya konsepnya juga masih mirip mirip ya, gitu. Kurang lebih seperti itu kalau kita lebih lihat, tepatnya uh, lebih tepatnya lazy load sih. Lazy loading, kalau load. Kalau ya? preload ya kalau preload yes. itu artinya saat page load oh udah selesai uh, ya? bukan sebelum Dipanggil page duluan, load ya? dia ngambil duluan. Hmm, Phone biasanya okay. Tuh okay. paling pertama ya preload itu ya, paling loading, ya. highest priority itu preload. Oke. Okay nah di sini fitur utamanya ya inilah udah kelihatan ya component island yang tadi udah kita bahas uh, kemudian uh, ada ngomongin hydration juga zero js by default edge ready ini mungkin bisa jadi topik berikutnya ya tentang edge function gitu ya uh, nah bahas tuh bisa... gue nggak ngerti-ngerti soalnya <laughs> jadi intinya tuh, kita membawa fungsi-fungsi yang apa yang di belakang layar kayak back end gitu ya itu dekat dengan uh, sedekat mungkin dengan pengguna, jadi bisa hmm. nempel ke CDN lah kira-kira kayak gitu, hmm. ya ada Cloudflare Worker, ada, ada banyak loh yang lain, ya si Versal juga punya, ada Deno juga dan lain-lain. Uh, kita bahas nanti di apa di episode-episode uh, berikutnya, jadi tungguin aja. Subscribe, subscribe. <laughs> oh, eh. <laughs> Oke. Okay. Uh, tadi juga udah sempat dibahas di Island Architecture salah satu salah duanya adalah namanya Quick. Ini juga cukup baru ya. Ini malah lebih unik lagi dalam artian kita tadi ngomongin hydration. Sementara quick ini katanya tidak ada hydration. Wow. Gimana yep. caranya? Nah itu saya juga belum tahu. Tapi ini menarik gitu ya. Uh, apa Dia sudah support otomatis lazy loading. Jadi kita nggak perlu install apa-apa. Ada image kah? Ada apa? Dia bikinin lazy loadingnya. Dan ada edge optimize juga. Masih mirip dengan astro juga. Dan yang menarik adalah yang bikin mana dia oh nggak usah ntar dulu ya ini ya zero loading katanya nggak perlu hydration karena uh, it is resumable saya belum tahu nih nya ini kayak gimana konsepnya ya uh, jadi apa uh, lazy loadingnya udah by default dan lain-lain bisa dibaca sendiri nah yang saya mau highlight adalah yang bikin yang bikin ini yang bikin angular ya? ini adalah yang bikin angular JS Nggak, saya nggak tahu, kayaknya dia bikin juga Angular 2 ya, Angular yang uh, versi berikutnya ya, uh, yang be dia bekerja di Google, mungkin sekarang udah nggak ya. Terus uh, si ini, Manu, dia bikin uh, yang bikin GIN, frameworknya nya uh, Golang ya, kalau nggak salah. Terus juga stencil ini adalah framework untuk web komponen. Web komponen ya. ya. Dan yang ketiga, Adam itu dari Ionic. Jadi mereka kayaknya pecahannya <laughs> Angular ya. Ionic kan uh, cukup apa ya? cukup populer di uh, apa? Ionic awalnya kan hanya support Angular kan walaupun sekarang udah bisa semua kan. Jadi ini menarik dan uh, dengar-dengar juga si Google itu sebenarnya punya framework internal yang tidak dipublish keluar yang konsepnya adalah uh, seperti ini. Seperti Island, uh. seperti Astro dan seperti Quick gitu. Tapi tidak di open source dan tidak dipublish gitu. Mereka pakai untuk uh, web mereka sendiri, begitu. Jadi cara kerjanya Quick ini <coughs> sedikit mm. yang saya tahu ya, karena yep, saya baru baca-baca. Yep. Uh, dia me HTML yang maksudnya yang JavaScript yang sudah di uh, di hydrate itu, jadi kan katanya no hydration. Yes, mm. memang betul. Jadi bisa scroll up, gue lupa namanya. Nanti gue salah ngomong jadi di ini lagi. Tapi kita kan ngalongin dulu ya. Se <laughs> <laughs> uh, atas sedikit, atas sedikit. Uh, Oke, okay. nah, dia bilang ya. resumable gitu. Jadi sebenarnya dia sudah secara secara HTML, dia di bagian server side, dia sudah ngerender HTML-nya. Terus mm -hmm. yang bagian javascript, yang event yang, yang, yang perlu di-handle itu, dia sudah simpan di data attribute di atribut oh. uh, HTML-nya. Jadi, dia tinggal replace. Hmm. Uh, itu oh, konsepnya. jadi bukan hydration kayak ekspektasi kita bukan. kan tadi si JavaScript-nya bikin atau mengkalkulasi uh, apa uh, DOM di-replace. Di kita kan hasil, bayangin gitu. Hasil, ya, hasil kalkulasinya hmm. sudah disimpan sebagai data atribut sehingga data atributnya itu oh. gede, tetapi karena data attribute itu tidak perlu dirender oleh browser ya. Iya, si browsernya nggak terjauh lagi betul oh, oke okay. Galaxy Brain Approach ya ini <laughs> Nggak, Ini yang, yang, yang lucunya ya Bukan lucu ya uh, Agak sedikit uh, menyedihkan mungkin ya Buat saya ya maksudnya <laughs> Saya tuh baru, baru tahu Island architecture ar ar ar ya Sekarang-sekarang ini uh, Tahu astro memang udah cukup lama Tapi baru tahu ternyata astro itu pakai island kan Dan uh, hydration dan lain-lain Juga baru-baru belajar gitu kan Eh ternyata udah ada framework yang Uh, sudah menyelesaikan masalah dehydration, Hydration ini katanya uh, lumayan kompleks, ya kan? Yep. Terus uh, apa uh, take several seconds juga uh, ada, ada apa ada loading time-nya juga kan dan banyak uh, apa? <laughs> ya, dan lain-lain hmm. gitu kan yang menyebabkan performanya agak kurang gitu dan sudah ada uh, solusinya di Quick. Jadi memang uh, Jadi... Eh, itu tadi yang kita sempat ngomong di belakang layar. Uh, framework javascript itu luar biasa ya Perkembangannya ya yeah. Jadi pengalaman saya dulu Waktu kerja di sebuah Project itu Headless dan full Pakai React application hmm. okay. Yang terjadi adalah uh, Dia news site News portal cukup gede mm -hmm. Dan tentunya Kalau di build pertama itu kan kecil ya Tapi makin lama makin lama Komponen makin banyak Terus kemudian Uh, feature makin banyak, tambah sini tambah sana, terus itu ininya apa namanya itu uh, high order komponen itu kayak sudah berlapis-lapis tuh, <laughs> hoc-nya itu bisa kayak berlapis-lapis-lapis-lapis-lapis -lapis -lapis -lapis. dan akhirnya oh, itu. Uh, kan terus dia ada server side karena butuh seo server side rendering, hmm. saya sampai pusing kepala gimana caranya uh, apa tuh namanya? Tree Shaking, supaya di halaman homepage ini. No. Belum ada, zaman itu belum ada next js teman-teman. Waktu itu zaman <laughs> tahun zaman 2000. Awal-awal react lah ya, 2000. Saya, bukan awal-awal banget. Jadi, tapi zaman itu next js belum se-mampu Canggih sekarang. sekarang. Secanggih sekarang. Zaman itu masih belum. 2017-2018 lah. Nah, jadi... Uh, belum ada Gatsby, <laughs> masih baru kayak pure react, react application gitu. Nah kita bikin itu, supaya uh, saya setengah mati itu bermain dengan webpack 4, atau webpack 4 gimana supaya uh, optimization, terus kemudian cangnya itu dipisah-pisah. Mm -hmm. Tapi at the end, pusingnya adalah, ya itu, saat dehydration dia tuh butuh ngedownload semua cang yang dibutuhkan itu supaya bisa melakukan hydration. dan untuk download cangnya itu segitu banyak mau pakai preload kayak tetap aja preload kalau preload 1,4 MB ya tetap aja gede, ya kan? Iya. Jadi uh, memperlambat juga ya, ngeparcing satu-satu juga browsernya kerja kan? Kalau cangnya terlalu uh, banyak? Iya. Target, targetnya 600 KB Sudah sama Image ya kan? Oh, Ini JavaScript doang. Ya? Iya satu. JavaScript doang 1,4 MB coba. Jadi istilah dulu gitu. uh, pusingnya adalah belum ada yang nama istilahnya partial rehydration. Kan ada tuh ya. Kemudian react nggak bisa hydration ma mahal. Terus kemudian view muncul. View yes. mengeluarkan partial rehydration. Akhirnya react support sedikit baru-baru ini partial rehydration. Server komponen uh, sekarang juga udah bisa jadi, uh, react Server komponen ya? ya? Jadi sekarang saya lihat arah framework itu kayak island uh, pattern ini hmm. Kalau bisa first page load, no javascript Itu no yang JavaScript, betul ya. okay. First page load, jadi gunakan gunakan environment atau gunakan sistem yang sudah ada dari browser Banyak lo API-API browser mungkin kita bahas minggu depan atau selanjutnya ya banyak banget API-API browser yang sudah menarik yeah. contohnya Intersection Observer dulu kan kalau kita mau Scroll kita harus kayak apa tuh istilahnya get bound react get oh, bound, bound rectangle, rectangle blah, blah. Untuk, <laughs> ya <laughs> untuk tahu Intersection sekarang Intersection Observer Resize mm -hmm. Observer kalau screennya di resize bisa otomatis Container apa? Container view apa? Container uh, di CSS juga ada sudah ada container kemarin kita bahas. Container, query. Yes. container query. Container query. sudah canggih. Iya. Ada cache juga. Uh, back forward cache. Itu. Oh iya yeah. cache. <laughs> Itu juga belum gue belum belajar tuh back forward cache. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Ada nggak sih framework yang apa? Uh, yang uh, wrapping di atas API API ini? yang murni dari uh, rappernya untuk ini aja karena kan kalau kita pakai satu-satu capek juga kan harus setup satu-satu kan nah itu harus tergantung kebutuhan kalau makin ke sini web, kayaknya makin banyak juga. yang pakai uh, apa makin banyak meta framework yang pakai native web API ya jadi kayak iya, misalnya Remix ya. kalau itu ya Remix iya Astro juga jadi Astro, Astro itu juga. kan uh, apa kalau kita pakai apa Uh, UI pakai Swell React atau pakai JavaScript based komponen uh, kita tuh bisa pakai direktif namanya client, client idle, client visible, sama kalau yang default sih langsung dihydrate. Nah kalau di Astro nih si client idle dan client side idle dan client side visible ini juga sebetulnya itu nge-wrap uh, web API. Jadi idle itu tadi request idle callback uh, visible dari intersection observer. Jadi kayaknya sih uh, dengan makin bagusnya browser interoperability, jadi apa Web API udah mulai banyak diadopsi di browser-browser. Kayaknya meta uh, trend, trend framework dan meta framework dengan sendirinya makin makin streamline mungkin ya uh, daripada ya. dia bikin sendiri baru ya pakai uh, apa spesifikasi yang udah ada karena user pun udah familiar. Yes. Tapi kadang-kadang kebalik. Jadi Uh, hmm. yang apa ide muncul awal idenya itu adalah dari framework biasanya oh, oh. <laughs> preload misalkan oh ini apa namanya oh JSX kan dulu sempat ada wacana katanya JSX masukin dong ke Chrome atau ke browser gitu kan jadi kita nggak perlu loading kan ada gitu kan eh, jadi, jadi sebenarnya ya itu, ya? yang nge-drive <laughs> si apa uh, web API yang ada di browser salah satunya juga framework kan iya gitu. yeah, juga web itu web itu komunitas mas <laughs> komunitas web web itu komunitas yang ada di seluruh dunia dan kita itu tergabung dalam sebuah ekosistem yang namanya web dan sebenarnya web itu adalah hanya halaman yang disimpan di mesin yang lain yang terhubung dengan network iya <laughs> <laughs> kan? benar ya? betul, betul, betul, betul. <laughs> okay. komunitas terbesar di dunia adalah komunitas web <laughs> pengguna web iya walaupun eh, ya kalau dari sisi bisnis kadang-kadang eh, orang itu cukup sering eh, apa berpendapat berasumsi kalau sebenarnya lebih apa ya lebih eh, prioritasnya itu lebih ke mobile tergantung bisnisnya juga sih iya. tergantung bisnis kalau atau familiaritas dari apa user kalau yang user awam kan terbiasa nginstal dari Play Store App Store ya mm -mm, tapi itu mm -mm, kan mm -mm, udah betul. mulai bisa di address dengan uh, TWA lama ya nggak kedengeran tuh TWA. TWA gimana nasibnya tuh ya, sama udah ya TWA. udah ya yang penting kalau web jadi gak, gak play sih, store ya, yang pakai sih tetap ada gitu maksudnya udah nggak apa ya udah nggak diomongin lagi pakai ya, pakai aja gitu TWA, TWA sekarang ada trusted web app itu jadi kayak apa ya sebenarnya kayak Android WebView tapi yang lebih powerful lah jadi kita tetap ngedeploy web biasa Udah, hmm. bisa diinstal dari Play Store. Uh, Kalau secara performa dan secara apa ya API-APi yang uh, kan kadang-kadang Android ataupun iOS itu kan ada uh, butuh uh, akses kamera lah atau apa gitu, itu aman semua? Iya, tetap apa pakai permission sih? Permission Permissionnya juga, web, ya. jadi ya uh, flownya oh. sih sama sama aja kita ya, kita yang, yang handle juga, ya. uh, apa? Aplikasinya yang handle UI untuk uh, apa uh, munculin dialog permission. Hmm. Oke. Okay. Nah ini ada yang menarik juga nih tambahan dikit ya, tambahan dikit. Uh, apa ada? tuh? Ini Astro dia bahas tentang MPA versus SPA. Ini bisa jadi topik. Nah nyambung ini. dong, asik ya <laughs> nyambung. Topik kita semua Banyak nyambung. Pasti ya topik kita ya. Kita harus catat nih topiknya banyak sekali yang akan kita bahas karena uh, lucu ya. Jadi ja, apa uh, tren itu berputar kan dari awalnya memang MPA awalnya kan multi page application gitu kan. Uh, server nah, side kita, MPA jadi kayak Laravel, iya. La Ruby on Rails ya kan. Betul. Gitu. Terus habis itu bergeser kan trennya ke SPA. Semua serba SPA kan. SPA ya, dan pure client client render kan dulu pas awal-awal yeah. React. Mm -mm. berat oh, bahasa kerennya headless headless, headless. Headless gitu ya, semua headless tiba-tiba trennya -tiba <laughs> headless. headless. Terus habis itu setelah SPA-nya dirasa performanya kurang bagus balik lagi ke MPA lagi, walaupun MPA-nya udah plus plus ya, udah beda dengan MPA zaman uh -huh. dulu ya, gitu kan, udah apa, udah banyak API-API salah satunya yang tadi, salah duanya yang dibahas Ivan di awal tadi bisa menyulap dalam tanda kutip multi-page application menjadi seperti seolah-olah seperti SPA secara performa juga. Uh, jauh lebih cepat sehingga user user itu paling paling sulit untuk disuruh menunggu kan kalau nggak ada respon kayak selama berapa detik udah di close aja tuh tabnya kan segampang -se itu makanya kita harus uh, baik baikin tuh si user gimana caranya supaya dia tidak kabur gitu kan gantung kontennya mas <laughs> tergantung kontennya kalau kontennya iya. apa clickbait gitu kalau ya? konten kalau kontennya manis <laughs> uh. kontennya jelek ya kabur <laughs> Kalau kontennya nah, banyak gulanya, lo kok gula lah? Bukan. Cukup. Nanti masih. Awas. Nah, si apa? Kalau si multi page app ini, Astro itu kan multi page app. Dia belum punya single uh, apa client side router kayak Next dan lain-lain. Tapi Astro ini kan dia uh, apa point of view-nya emang uh, pengen pakai web standar. Jadi uh, dia pakai uh, apa? Bukan si Astro nya sendiri, cuma ada orang yang pengguna Astro yang bikin eksperimen itu tadi pakai uh, shared element transition API, transition API yang tadi dibahas Ivan sekilas mm -hmm. uh, dikombinasikan dengan uh, sama pre apa prefetch prefetch halaman dikombinasikan dengan Astro jadi intinya dia bikin MPA rasa SPA jadi oh, emang wist. Astro uh, Astro itu emang sangat apa Perspektifnya ya itu tadi menggunakan uh, web API yang sudah ada untuk improve performance. Jadi mengurangi kerja si JavaScript uh, JavaScript yang mau saya yang kayak di React Router atau uh, Router uh, app, library Router tradisional. Jadi dia lebih ke uh, web API uh, untuk optimasi okay. performance. Kalau bisa, saya lihat trainingnya yang ke depan sebisa mungkin pakai environment atau uh, native-nya dari browser itu sendiri. Jadi native browser-nya lah yang makin development-nya makin kencang ya. Yeah. Saya lihat banyak banget API-API baru muncul. premis uh, Premisnya ini sama seperti uh, remix juga ya. Kayaknya ya si Astro ini juga ya. Emang mm -hmm. belum pernah pakai remix tuh. Ya, yeah, hmm. Jadi remix itu dia uh, ya sama lah. Kalau Astro ini kan cuman apa ya sudut pandangnya agak sedikit berbeda kalau Astro ini dia lebih ke dari HTML CSS kalau butuh JavaScript baru ditambahin kan kalau dan um, itu islands ya. per, per komponen kalau remix di level aplikasi ya dia di level apa? aplikasi JavaScript tapi minim uh, JavaScript ya optimasinya uh -huh. terus kemudian menggunakan API, -API web yang uh, yang ada gitu kalau remix tuh menariknya di formnya justru yang gue lihat uh, dia punya Kenapa? dia punya itu komponen form sendiri kan dia punya hmm. komponen form dengan uh, perspektifnya sama kayak uh, itu kalau uh, kalau kita pengen hydrate dengan JavaScript kita opt-in tapi by default uh, komponen form bawaan remix itu menggunakan uh, web API untuk form jadi itu bisa dibikin full server side ya malah jadi kayak Laravel atau Ruby on Rails atau semacamnya. Jadi by default itu HTML, HTML only menggunakan Web API yang udah ada. Tapi kalau mau kita bisa opt-in untuk hydrate dengan JavaScript. Hmm. Terus kalau yang gambar-gambar gitar ini apa nih? Itu contoh transisinya. Oh. Coba, Coba diklik. Nah, cuma flag. Share element transitionnya udah di enable atau belum tuh? Belum. Kalau ya? belum ya nggak bisa. Oh, ini masih loading ya? Ini ya. nih. Uh, ya nggak bisa. <laughs> bentar ini flagnya nih. Mana sini flag-nya? Lokasi, Lokasi di, di private, private chat. Oke. Okay. Nah tuh. Tapi harus di Langsung. reload browser ya? Oh reload ya. Mana? Iya. Uh, namanya adalah. Lah belum. Transition. Lah. Document kok... transition belum ada Maaf, ini eh pakai edge. <laughs> edge berapa chrome oh belum ada dia harus chrome 104 eh <laughs> uh, chrome 104 enggak ada versi di sini enggak ya? ada Loh, Jadi, belum belum ya, masuk sini aja lah di uh, apa ada kanarinya kanari oh enggak <laughs> usah kanari chrome biasa asal pakai flag Ini flag-nya aja belum ada, 105 versi 105 belum ya? Iya, udah kok? Udah harusnya? Dokumen transition? Uh, Gak ada. Chrome 104 adanya? 105, nggak ada. Kenaius. Hmm. Defect, <laughs> defect tuh jangnya versinya. Iya. Coba dimasukin transition. stream oh, saya. Oh iya sorry. Oke. Okay tadi Astro Music ya tuh hmm. bisa gitu tuh, wih keren. Terus Mana dia bro? Lazy Load juga nih, tuh wih canggih. Wih, serasa SPA nah, ya? ya. Ini MPA yeah. ya berarti ya. Oh wow. Iya yeah, MPA, pure MPA, cuma uh, pakai uh, nah, web API itu tadi shared element transition. Kita lihat ininya, kita lihat, kita lihat loadnya biar sah gitu ya katakan web tuh benar nggak ini tuh benar tuh dia nge-request yes. tuh oke okay. kita coba yang lain itu ada, ada di atas itu buat apa ya? 17, supaya ngasih tahu kalau ini nggak nggak pindah halaman gitu ya. oh, pindah bukan halaman. bukan oh, supaya ngasih tahu kita nggak oh, pindah uh. halaman tetap ya, tetap ya. karena Jadi kalau kalau di diri... reload kalau di reload kan jadi nol lagi, jadi nol. gitu nol. Oh. jadi behaviornya beneran kayak client side routing, padahal dia pakai, uh, ya apa, ah RF. anchor berarti. Anchor, eh. eh, elemen biasa ya, Cakep ya, Ini, ya, Oh, nice. Dia ya, fragment ya, Oh, menarik ini untuk di, Explore. di lagi, ya, reverb ya, ya, nah cuma ngomong-ngomong flag hari. nih uh, apa ada nggak sih yang bisa kita kerjain kita lakuin sebagai developer biar mempercepat si flag ini apa uh, feature ini diadopsi oleh browser lainnya kayak misalnya kita file kita mungkin ada apa gitu uh, ikut, issue ikut atau di apa di browser web, lain plus one uh, pasti ada <laughs> <laughs> yang mesti kita rame ramai bilang please dong browser lain please adopt uh, dokum apa Share elemen transition ini secepatnya. Pengen nggak sih bisa pakai itu tadi semua uh, apa? Uh, di, kalau ini kan sebenarnya cuma demo untuk uh, apa nunjukin API ini bisa dipakai buat apa sih? Tapi kan realistically bak masih bakal lama banget kan sampai kita bisa beneran pakai ini uh, dapetin behavior kayak gini tanpa install uh, library oh. tambahan yang berat. Kayaknya bisa, eh, kalau nggak salah kan kita di invite ada di GDI meeting tuh Sun, ya. kan pasti bakal ada, kalau nggak salah di bagian Fugu, ya. uh, Fugu kali ya Fugu API ya ah, oh kita iya. bisa, ada request for, uh, bisa request. kita plus one yang banyak RFK itu, kan? uh, uh, ya. ya, ya. Yeah. Nah kalau ini kan sebenarnya dia udah beyond RFC ya, maksudnya ini kan udah udah di udah masuk di Chrome. Uh, terus standarnya juga udah ada di Chromium, tapi kan terserah untuk masing-masing browser untuk mau mengadopsi atau enggak. Nah, berarti kita tuh kayak harus nge-spam. Apakah kita harus nge-spam browser-browser lain? Please, please dong masukin API ini, kita pengen pakai, ini Mungkin, berguna, ini bagus, dan lain-lain. Kalau untuk khususnya untuk yang document transition ini, nggak tahu ya secara web consortium, dia sudah sudah di, kan masih draft ya spesifikasinya ya, Uh, kalau khusus transition ini Dia masih draft specification oh. Jadi Masih butuh waktu yang panjang Masih didiskusi nih bahasanya Ah oke okay. uh, Ya yeah. sedih Tunggu tunggu <laughs> Kalau lu pengennya ini, -ini bisa Apa namanya uh, Pengen nggak Pengen ini Apa namanya Jadi kenyataan Ya kan Bisa nih ikut di specification dan developer feedback is really important gitu ya oh, kita bisa bantu di sini. Uh, kita bisa bantu, kita bantu tes yeah. kita bantu tes dan kita bantu bikin issue Itu, satu, kedua uh, ya yeah. coba-coba kita ikut ke konsorsium ini tapi kan Live ini Group. mostly chrome kan Gimana? Nggak, ini W3, w3, w3 Standard. Ini ya? No, no, no. no, Dia kan, pertama kan, memang ini lahirnya dari Chrome, idenya ya, dari si Archibald di, sih. Iya, di, bakal nah, diadopsi sama... Kan sudah dibikin spesifikasi. Kan? Dibikin, no, no, no. Kalau sudah di-approve dulu di web standard, oh, okay. tuh, draftnya aja baru update. 2022. Jadi kalau ini sudah... udah Clear semua dan jadi web standar, sudah di approve nih. Masuk nih jadi web standar, baru web, uh, web browser. browser lain, lain, adopsi bakal masukin. Oh iya, okay. jadi masih lama nih ceritanya. <laughs> Sedih iya, makanya tapi bisa bantu untuk ngetes kalau memang kita pengen banget gitu. kalau salah satu eh, salah satu caranya ini kan buat uh, kontribusi ke apa ke GitHubnya atau ke uh, draftnya yeah. atau ke re request for comment kan uh, kontribusi lain absurd. adalah bikin itu bikin use case yang akhirnya mereka mempercepat yaitu tadi bikin framework lo <laughs> no. katanya not found khususnya <laughs> absolutely place Loh. Ayo udah nggak ada. Pindah gak kali ada. Ya paling pindah apa ganti URL. Iya. Tapi ya sebenarnya bagusnya apa walaupun ini bakal masih lama sampai kita bisa pakai yang demo kayak yang demo kita lihat tadi. Bagusnya kan oh. uh, apa web itu selalu backwards compatible by default. Jadi yeah. uh, walaupun si Shared Element Transition API itu belum supported pun tadi, ya kita klik, uh, kita tetap bisa navigasi tetap ke aja. halaman satunya kan, karena itu uh, fallback-nya adalah apa, Anchor Ahrefs, elemen Ahrefs biasa, gitu uh, ya, biasa, ahref biasa. Oh, jadi gitu. nggak masalah. Sementara Cuman, kalau misalnya uh, kita bergantung Bior JS kalau React, gitu. misalnya kita pakai React Router atau semacamnya, Cuman. kalau belum supported ya udah nggak bisa pindah halaman, runyem kan. Yeah. Ini minimal bisa pindah halaman meskipun counternya ke reset ya berarti ya. Ke yeah. dan nggak se -catep. Maksudnya nggak se -wow nah. yang versi apa? Versi shared, versi shared yeah. element uh, API-nya. Semi-MPA. Semi-MPA. MPA, MPA. MPA <laughs> rasa SPA. Iya. Oke, oke. Wah, kita udah sejam lebih loh. Yeah, iya, nggak terasa. Ya. Uh -huh ini berarti ada pengumuman dari pengumuman. Mas Riza. Oh iya, uh, buat teman-teman yang mau apa? Mau kasih uh, bantuan untuk topik diskusi atau link-link uh, menarik atau pertanyaan-pertanyaan seputar web bisa langsung aja uh, di submit di komentar. Kalau lagi live di komentar, tapi kalau misalkan lagi tidak live, misalkan teman-teman nonton yang recording. Uh, yang rekamannya bisa ke bitly ya bisa di-submit aja di situ. Topik-topik yang mau dibahas tadi, kita udah banyak banget bahas tentang uh, apa, uh, tentang Prefacts, uh, quickly. Ya, private quickly*, sama*, tadi apa, uh, *request idle*, atau apa gitu. Iya, *request idle* Terus callback *request idle* atau *request idle* atau *request idle* atau *request idle* atau *request idle* Uh, tadi juga udah sempat apa ya, sempat muncul beberapa ide bahasan tentang MPA versus SPA, terus juga ada bahasan tentang edge uh, function, ada apa lagi tadi ya? Uh, itu harus kita catat dan harus kita jadikan topik-topik uh, berikutnya. Uh, yeah. Kritik dan saran juga bisa ya, kirimin ke sini aja. Uh, siapa tahu teman-teman uh, punya apa ya? Wah, ini uh, kayaknya. Uh, apa formatnya nih lebih bagus kalau ditambahin uh, segmen ini nih, segmen ini Kita akan terima sekali karena ini baru dua, dua episode ya, baru dua episode dan kita sendiri juga um, masih belum tahu formatnya yang bagus kayak gimana. Jadi kita cuman ya udah ngobrol aja, <laughs> ngobrol santai. Uh, kalau ada apa, ada yang mau demo-demo dikit boleh. Kalau kalau enggak ya kita ngobrol aja gitu. Karena kembali lagi tujuan kita adalah untuk up to date, supaya tetap up to date. Tapi yeah. okay, kita sendiri kita juga <laughs> update belajar satu sama lain betul hmm. karena di apa di pekerjaan kita masing-masing sudah mulai uh, apa menggunakan mungkin web API atau framework atau apapun library yang itu-itu saja belum ada kayak misalkan yang baru-baru kayak apa tadi um, query CSS query apa ya itulah container, pokoknya ya banyak ya kontainer kontainer query, query dan lain-lain nah itu kita belum sempat pakai gitu dan kalau kita mau bahas itu di uh, sini uh, di sekalian belajar gitu kalau nggak kita nggak ada kesempatan belajar jadi uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir yang sudah nonton uh, ditunggu juga kalau ada yang mau jadi apa mau ngobrol sama kita juga boleh gitu bintang ya. tamu uh, uh, uh, uh, jadi bintang tamu Featuring. Nanti fight, gitu hmm, bener. Uh, mungkin ada apa ada yang mau ditanyakan langsung atau ada yang mau kasih pendapat tentang satu uh, apa, satu topik silakan gitu ya dan untuk malam ini kita sudahi dulu karena sudah jam uh, udah satu jam kita ngobrol uh, mudah-mudahan kita ketemu lagi di uh, lain kesempatan mudah-mudahan minggu depan, mudah minggu depan uh, kita yep. usahakan uh, itu aja untuk malam hari ini terima kasih dan selamat malam terima kasih semua Bye bye. English. English.